Halo, ketemu lagi dengan saya Rian Putra. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat video yang bagus, yang oke, yang keren, yang biasa kita upload di TikTok. Nah, di sini ada aplikasi yang namanya CapCut. Dengan aplikasi CapCut ini sangat simpel dan juga bisa membuat foto hanya foto saja dikompilasi dengan audio itu menjadi sangat bagus. oke okay. kita akan langsung saja ke aplikasi tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga klik tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi tutorial-tutorial menarik lainnya dari saya teman teman bisa kita download aplikasinya di Play Store yaitu CapCut ya. nah untuk link downloadnya saya sediakan di bawah ya di deskripsi jadi nanti bisa kalian download saja dari link tersebut sini di sini saya sudah uh, download Terus sekarang kita akan buka aplikasi CapCut-nya. Kemudian uh, kita akan langsung diarahkan ke tampilan CapCut seperti ini ya. Nah, uh, ini tampilan awalnya. Kita akan langsung mulai saja ke proyek baru. Nah, kita akan pakai paket foto ini saja ya. Biar lebih terlihat lucu gitulah. Oke, okay. tapi di sini kita akan kolaborasikan dengan musik yang sudah tersedia di aplikasi CapCut ini. Nah, ini ya, kita akan tentukan dulu musiknya yang mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita akan tambahkan audio di bagian bawah. Tambahkan audio, kemudian pilih suara. Nah, di sini sudah tersedia banyak sekali audio ataupun musik yang bisa kita gunakan untuk membuat oh, animasi ya video kita. Oke, kita akan pilih yang fire. Ini. kita akan coba tambahkan nah jadi kita akan sesuaikan dulu dengan uh, musiknya nanti kita akan buat animasi jeduk-jeduk efek dari foto ini walaupun hanya foto seperti ini bisa kita buat efeknya jadi bagus seperti itu oke okay. oke okay, nah sebelumnya kita akan sampaikan dulu ini bagian atas adalah lapisan layer ya layarnya itu bisa foto oh, dan lain sebagainya bisa kita tambahkan di atas kemudian di bagian bawah itu adalah audio dan nanti akan ada di bagian bawah audio itu ada lagi animasi atau efek yang bisa kita tambahkan jadi nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan Oke kita akan coba yang simpel saja ya sini kalau kita preview kita play dulu kita akan coba edit. Nah di sini kita akan buat beberapa bagian. Jadi pertama-tama klik pada bagian foto. Kemudian di sini akan ada dua sisi yang bergaris itu ya. Kemudian kita bisa tarik, bisa kita tekan garisnya dan kita tarik ke samping kanan. Oke. Okay. Nah ini ya, Sup. bisa kita langsung baik saja sebentar jadi harus langsung sih ya eh seperti ini ya Set. nah ada sedikit lagi ya oke okay. kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan oke okay, kemudian kita langkah pertama di sini akan mendengarkan dulu suaranya nah di sini ya di sini bagian yang nanti akan kita potong nah jadi kita klik dulu pada fitur atau bagian gambarnya oke okay, di sini kita klik dulu bagian fitur kemudian pilih bagi di bagian bawah ada bagi nah di sini akan seperti ini tandanya ya kalau sudah dibagi kemudian ada tanda putih di tengahnya itu kita bisa tambahkan efek seperti ini di sini ada efek basic kamera yang dan lain sebagainya kita akan coba tambahkan efek. Oke, okay. ini ya. Oke, okay. efeknya seperti itu dan juga bisa kita kombinasi dengan animasi. Di sini saya akan pilih animasi, kemudian pilih combo dan kita cari bagian efek animasi mana yang cocok dengan kebutuhan kita akan buat efek geblah-geblok ya nah ini Fire. jadi seperti ini previewnya ya. kita tolong lagi Ya, kamu udah, ya. Fire. Okay. So, sorry. ini kita akan tambahkan di bagian ini kita akan potong lagi kita akan bagi dan kita tambahkan lagi efek lainnya di sini bisa efek uh, kita akan tambahkan efek flank dia akan terlihat seperti ini. Seperti itu ya. Oke, nah, kita akan atur dulu sampai sini, kita akan potong lagi dan di sini kita akan tambahkan animasi. Kita akan pilih This this, this is not okay. It's This needs day day. to stop now. Oh, This is cancer. One hour later. kita akan tambahkan efek ya di sini kita back dulu kemudian di bagian sini ada efek kita akan pilih efek kita akan tambahkan efek di sekolah ya, <tuh> ya. tambahan sedikit celah pelitnya mungkin kita cek dulu cek dulu <tuh> oke okay, mantap ini keren banget wah Bayarnya keren banget ya. Oke, kita akan tambahkan lagi di sini, tambahkan efek efek yang tadi disco. Sekarang kita sesuaikan dengan posisinya seperti ini. Kita akan coba, di sini di endingnya kita akan potong sedikit terakhir nanti ya. Oke, okay, setelah itu satu lagi kita tambahkan animasi combo. Nah, kombonya ini kita akan pilih ya. Oke, okay. jadi yang langsungnya langsung. Sip, kita akan coba tes. Fire. Oke, okay, berhasil ya kita anggap ini sudah selesai dan kita akan export uh, animasi video yang sudah kita buat tadi agar kita bisa upload ke tiktok atau ke perangkat uh, handphone kita kita akan export tunggu beberapa saat sudah selesai ya sekarang kita akan coba Bagikan ke TikTok di sini, kita bisa langsung bagian di TikTok ataupun kita bisa bagian ke platform lainnya. Ya, oke, okay, hmm. kita akan coba bagian ke TikTok ini. Sudah akan muncul di TikTok, seperti berikut ini. Bagaimana dengan hasilnya? Membaik lah ya. Nah, untuk kita yang baru mulai belajar membuat animasi video untuk TikTok ataupun yang lainnya, kita bisa gunakan CapCut ini karena menurut saya ini sangat simpel. Mudah digunakan, user friendly, kemudian tidak ribet seperti aplikasi-aplikasi yang lainnya mungkin ya. Nah, tidak ada yang tidak bisa jadi kita mau berusaha dan berdoa. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya. Bye bye.